santri yang baik punya proyek kota santri dan dia keduanya untuk di daerah Kerinci, Jambi di sana punya tanah 250 hektar. dia mimpi besar itu Kapolda Papua sekarang ini nanti mengumpulkan banyak orang untuk membuat kota santri di daerah Kerinci, non jauh di sana. Maka dia bagi ngomong-ngomong, dan dia bilang, setelah salaman, jatuh tangan saya sini dia bilang, saya ingin ketemu lagi dengan ya, Pak, amin. Nanti malam, nih. dibawalah ke tempat yang baru di atas itu, daerah mana? Bukit donna. Bukit donna. Bukit donna. Dona. Dona. Oke, okay. wah bagus sekali itu. Pasca Gempa, <tuh> Pak, punya objek wisata baru. luar biasa. Oke, Oh iya, udah 20 tahun nggak makan dulian, saat ya. dimakam terpaksa makan dulian, enak itu, montong paniki ya, Uduh, luar biasa, ya kalau ini makanannya bagus-bagus, mudah-mudahan hatinya juga bagus-bagus, jangan mudah disuruh konflik oleh orang-orang luar yang nggak beres sih Orangnya baik-baiklah di sini, tapi ya orang luar itu macam-macam keinginannya, ya, orang luar dari mana saja. Maka pertahanan resilience itu harus orang setempat. Say no kepada orang-orang yang mau ngaco di wilayah Palu, Poso dan Sulawesi Indonesia. Kalau nggak siapa lagi kalau nggak kita, begitu ya. Kan? Nah dalam Konteks itulah yang kemudian kemarin waktu kuliah S3, Pak Ibrahim ini tokoh Poso ini juga katanya kalau bisa saya hadir di Poso Nah itu yang saya sampaikan Pak Kapolda, Pak Kapolda senang saya juga bilang bahwa sesekali dia setiap tahun itulah adalah ceramah-ceramah yang terkait dengan violence, extremism dari Polda, dari apa. Untuk menjelaskan kepada mahasiswa, pada dosen, saya kira bagus. Ada jalinan, ya, jalinan hubungan antara Pemda, Kapolda, dengan universitas. Saya kira itu bagus. Kalau sekarang manfaatkan karena dia orang baik, ya saya kira. Dia bilang, ya kalau kepala nanti dengan saya, Prof. Itu malah. Oke, artinya ada seminar, bukan mencari orang. Seminar, seminar gitu kan, seminar gitu. Oke, itulah yang eh, tadi malam, jadi nanti Pak selektor tinggal mengkulau api, dengan eh, tidak hanya dengan FUAD itu, tapi dengan dengan yang lain. Yang diselamatkan FUAD, kemudian fakultas yang lain tak kenal sama sekali kan juga repot. Gitu. Jadi seminarnya harus eh, lengkap, begitu saja. Kedua, tadi saya sudah lupa semua apa yang diceritakan, bahwa saya pernah begitu kepada Pak Lukman tadi <laughs> waktu proses disertasi, gitu ya. Ya, Memang begitulah. Uh, jadi memang yang saya selalu saya tanya itu adalah orisinalitas itu. Kalau hanya menduplikasi tulisan saya, tulisan Pak Herun, tulisan Pak Mukti, untuk apa? Who begitu kan siapa kamu itu, itu jangan menduplikasi orang lain. Nah itu yang tidak mudah di dalam akademik. Tetapi tadi ceritanya begitu juga. Almarhum Pak Yunahar Elias itu, saya nggak tahu dengan uh, Pak Romah lebih dulu, lebih dulu. Dia ya, lebih dulu. Itu juga begitu dia cerita kalau pas ketemu saya di Forum Muhammadiyah. Bagaimana dia me, apa ya, memperoleh apa yang saya sampaikan di kelas itu dan dia praktekkan, bagaimana dia mengajar tentang mind map, bagaimana saya membuka mind map, dan lain sebagainya. Bahkan saya kira sekarang beliau amat ini, terkenal sebagai feminis Muslim atau apa begitu. Tapi sebetulnya itu hasil perkuliahan juga kan yang bisa merubah tata cara berpikir seseorang maka kuliah itu penting sebetulnya karena itu membentuk cara berpikir dan juga e, karir, ya, karir akademik itu penting sekali Pancasila itu harus dipahami secara saintifik juga jangan hanya political approach, tapi scientific approach eh rupanya pernah memang sudah ada seminar zaman Pak Dawud Yusuf dulu tahun 1986 iya 86 sudah pernah ada seminar tentang uh, pendekatan keilmuan terhadap Pancasila tapi ya udah 30 tahun yang lalu orang lupa sudah nah sekarang akan dimulai lagi dan besok uh, kemarin diundang orang-orang Pak Mahmis Suseno, Daniel Dagide kemudian orang-orang itulah masih generasi tua semua saya tanya pada panitia, pada panitianya, kok oh, ini orang-orang tua, semua yang diundang, Pak kalau Abdullah, gitu. yang muda mana? Belum begitu jelas yang muda itu. Ya. <SILENCIO> Masa sih satu, bilang gitu, enggak lah, ya nantilah setelah ini yang satu, satu, yang muda katanya begitu. Dan itu nanti akan dibahas di Makassar satu, satu, satu, satu, satu, satu, sehingga kita bisa apa namanya ya. Ini pertemuan banyak ini kan sebetulnya bahaya ya. <laughs> banyak orang ini, bahaya asal dihindari selamanya Kayak selama orang Sunda aja gitu ya Gini, Jangan sampai begini, begini Bahkan masjid dibuat itu Bukan lagi hayal sholat, hayal falah Udah diubah menjadi as uh, uh, sholatuh fireflatikum emm, uh, fira'alikum uh, sholatlah di rumah masing-masing oh, iya muadilnya sudah bilang begitu jadi gak usah kaget oh, wih, ini melanggar syariat tidak sholat di masjid, udah <gulakan> begitu darurat darurat iya, makanya kampe masjid harus di apa? Ambil, ambil aja lah, jangan kemudian Jangan, ini kan untuk ibadah. Udah salah semua itu, antara ibadah dengan kesehatan. Ya. Om adanya dikuat aja sudah diubah. Bukan hayal al hayal khaya Tapi Hayya al-sholah, fi Biasa, kan begitulah beragama itu yang relax gitu lho guna kenceng-kenceng <laughs> Masalahnya ini tadi, yang common enemy kita itu Fanatik akut ya Ada hasrat untuk memusnahkan orang lain oh, Ini terandai hmm. pinter nah ngomong oh, ya. intoleran Apalagi yang tadi saling membenci, ya kan? Nah itu common enemy orang Islam dan orang umat beragama pada umumnya. Itu common enemy kita itu di sini. Nah kalau sudah empat itu tag lainnya pasti beragamanya rigid, pasti beragamanya kaku, pasti beragamanya kasar, ya, kasar okay, pelubuk. Oke, itu dong bahasanya Quran. Kosak peluhur yang gak bahagia ada beragama, bahagia penuh beban kau seperti itu. Ya maka, nah ini tidak mudah tapi untuk menjadikan yang lebih rileks eh, kayak begitu itu tidak mudah karena itu sudah menjadi habits of mind. Empat ini sudah menjadi habits of mind dalam umat beragama umumnya umat Islam lebih lebih lagi. Maka kemarin Al-Azhar seminar internasional itu kan untuk melakukan adat jdith, Apturov adat jdith setelah 1400 tahun usia Al-Azhar, dia melakukan sekarang perlunya adat Itu. Oke, okay. hmm. apa tadi, saya suruh komentar apa tadi itu. Ya, tentang Fuad ke data dan lain sebagainya, ya silahkan aja kalau memang siap-siap mau ke UIN kan. Nah, siap aja. Tapi tidak tahu mau dipisah, Pak Lukman siap enggak itu. Wabah <tuh>, Usuludin Tok. Kalau mau ke UIN ya Usuludin plus apa? Oh, iya. Kalau, eh, apa, kalau adab itu menjadi adab dan jumahnya merah, multi interdisiplin. Okay. Kalau apa tadi dakwah, dakwah dan komunikasi. Pengalaman saya di Jogja untuk merubah itu juga tidak mudah, tidak mudah itu. Khususnya fakultas dakwah mudah. Tapi akhirnya mau juga, ya. Ternyata. Oke, okay, baguslah. Itu saya kira mempertimbang uh, saya singkat, sekarang kita masuk ke materi violence Violent Extremism. Uh, nah, ini mengapa ada uh, violence extremism itu atau intoleran dan lain sebagainya. Ini, jadi saya tampil tiga kali slide-nya beda-beda. Oke, okay, yang pertama, yang kemarin sore dan sekarang beda. Saya memperkenalkan sekarang apa yang disebut unholy marriage. Di Indonesia setelah tahun 1998 ada perkawinan-perkawinan yang tidak diinginkan, unholy marriage namanya. Nanti saya uraikan itu cepat karena banyak ilustrasi gambar-gambar. Kemudian radikalisme beragama di perguruan tinggi. Tanda tanya tapi saya tanda tanya itu apa betul? Lalu ini nanti, kita mengarah kepada uh, toleransi aktif dan moderasi beragama dalam masyarakat macam nah, kemudian yang keempat ini, bagaimana nilai dan spiritualitas agama dikembangkan di, apa, uh, untuk mencegah ekstremisme, uh, radikalisme di dalam format perguruan tinggi saya kira kita harus menanamkan nilai dan menanamkan spiritualitas. Ini saya akan sampaikan kalau memang jadi saya menulis itu yang terakhir itu besok tanggal 1 3 4 di Jogja tentang pendidikan eh, agama multidisiplin. Tapi intinya itu yang penting. Oke. Okay. Apa itu anti Nah, ini dia karena perubahan-perubahan yang luar biasa di tanah air sejak 98 dari orde baru ke era reformasi itu merubah total itu berbarengan dengan internet, media sosial, waduh sudah disruptif itu sudah perubahannya lalu kelompok-kelompok muslim konservatif yang dulunya di underground era Sulatok muncul semua dengan gagah berani begitu lalu bagaimana ini perguruan tinggi apa namanya dua organisasi NU MU, Muhammadiyah kemudian belum lagi PRT, Al-Wasliya, al, al fayrak menghadapi era disruptif ini saya kira itu yang menjadi problem kita Nah inilah yang saya maksud era era reformasi ini juga <gum> memberi apa ya sumbangan besar terhadap macam-macamnya ini ya berga syariah itu termasuk pendidikan Pancasila hilang dari kurikulum selama 15 tahun antara 2003 sampai 2018 hilang ya nggak tahu itu bagaimana itu Oke, kemudian ini yang paling berat Internet, mailing list, WhatsApp, Telegram Waduh, itu luar biasa itu Nah, itulah yang kemudian karena ya, Kalau dulu bicara-bicara begini ini kan hanya forum-forum terbatas Ditulis di kitab kuning Tapi sekarang kan langsung publik begitu Langsung publik gitu. Jadi apa namanya, berat sekali, tantangan kita memang sangat-sangat berat sekali Nah ini sebetulnya eh, akar virusnya itu dari sini Bukan virus corona ya, tapi virus violence ekstremism gitu Tersebar dari sana itu sebetulnya Karena sejak tahun 90 lalu terjadi Arab Spring itu, itu luar biasa itu Nah, dari situlah kemudian merambat ke seluruh dunia, termasuk-masuk Indonesia, itu Yang kedua, ini yang kemudian Arab Spring mem memunculkan anak kandung namanya gerakan transnasionalisme transnasionalisme ini sebetulnya adalah uh, apa yang saya sebut moral monism. Saya kira Fuad harus paham moral monism, itulah truth claim. Jadi saya, biasanya orang yang menyebut terus truth claim, saya merubah sedikit menjadi moral monism. Satu-satunya kebenaran adalah milik saya, yang lain salah semua. Nah itu, berat itu. Kalau begitu itu sudah beragamanya menakutkan itu. Oke. Okay. Ah, muncullah itu ada ikhwan muslimin, ada salafi, ada wahabi. Wah, luar biasa. Lalu, apa? purifikasi oh, purifikasi ajaran ini oke okay. dia memunculkan turunannya itu hate speech B.A waktu luar biasa diskriminatif, abuse of apa namanya human uh, right wah itu wah itu sebetulnya materi-materi yang harus dikaji di perguruan tinggi seperti itu gitu ya karena itu luar biasa nah ini faksi-faksi e, salafi saya kira di sini juga saya kira palu menteringkanlah itu faksi-faksi salafi itu khususnya daerah poso dan juga mungkin ambon saya kira paling kena duluan itu pasca reformasi oke okay. wah itu ada faksi dawa esok okay. faksi politik esok okay. tapi faksi ekstrem nah ini yang akan menjadi kajian kita hari ini faksi ekstrim ini bagaimana ini ya. nanti saya uraikan bedanya itu karena faksi ekstrim radikal itu muncullah ikhwan jihadi muncullah salafi jihadi faksi jihadi ini bukan faksi dakwah bukan faksi ya meskipun dia juga bisa saling apa itu ya Nah ini dia, maka buku-buku yang begini ini yang harus dibaca di IAIN UIN Style itu termasuk togelako. Togelako. Termasuk di togelako itu bukunya harus refresh, harus baru, bukan buku-buku lama begitu. Karena apa? Ideologi jahat itu turunannya banyak. Mis, Hah, ini drum karena dia sudah gagal 600 orang mau kembali ke tanah air siap-siap kita menerima mereka wah berat sekali Taliban, Boko Haram Mujahidin, Asia Tenggara jamaah Suru Taufi itu semua yang dimaksud faksi-faksi jihadi tadi yang itu sama ekstern tidak ragu-ragu dia membawa senjata bom dan lain sebagainya Nah ini yang buku diceritakan Pak Lukman tadi, ini buku ini ini saya rindukan untuk dibaca di seluruh PT. Kaya, Pak. Tapi belum ada terjemahan yang memang, saya nggak tahu, karena itu bagus sekali ya global salabesan itu Supaya kita tahu mengapa sih tadi, tadi muncul itu tadi oleh e, Pertemuan Al-Azhar dengan Paus itu, ya karena ini nah itulah kemudian geran transnasional di Indonesia itu muncul setelah 98 sebetulnya mulai 83 sudah ada di kampus-kampus di Jawa sana oke okay. tapi kemudian ini transnasional ini kemudian ada Ikhwan, ada Husnul Kharir Jihadis Salafi ISIS dan lain sebagainya itu ini dia orang-orangnya oke okay. Nah buku-buku yang dibaca anak-anak itu Kadang-kadang ya buku-buku ini kan Bukan bukunya Pak Lok Matahil, bukan Bukan buku saya Tapi buku terjemahan ini, banyak sekali di Jogja itu Gramedia itu Isinya buku-buku terjemahan ini Wah ini dia Tapi enggak hijau di sini jadi hitam ini kan bendera-bendera emosional sebetulnya. <laughs> ya harus, harus dijelaskan secara-cara sama mahasiswa itu. Okay. Wah ini, apa namanya? Ya. al Mensikir banyak orang itu. Dari Indonesia 600 rupanya setelah ketahuan. Dari Eropa lebih banyak lagi. Dengan amani maksullah. Wah, ada cita-cita yang wah enak hidup di sana pokoknya begitu sampai di sana, aloh kok begini <laughs> luar biasa wanita jadi korban di sana oke okay. saya kira kita sudah uh, biasa dengan ini pemerintah mengambil sikap bagaimana HDI itu dan Deklarasinya kan luar biasa, deklarasi khilafah dan lain sebagainya. Nah, lalu itu semua menginfiltrasi perguruan tinggi di Indonesia. Nah, itu, nggak tahu dirasakan atau tidak, tapi ini hasil-hasil survei yang dilakukan badan penanggulangan terorisme ya menyebutkan bahwa ada tujuh kampus di Indonesia yang terekspos, terindikasi eh, radikalisme. Badan Intelijen Negara juga begitu, ada 20 PT yang disempai 15 se sepanjang tahun 2017 itu, 39 mahasiswa anti-demokrasi, tidak setuju Pancasila, dan sebagai anggaran dasar negara. Jadi ada kemunduran-kemunduran luar biasa. Kalau memang itu benar, itu ada kemunduran luar biasa. Nah untuk itu saya kira eh, kita harus eh, waspada betul tentang ini, -ini itu Ya meskipun tetap harus ada catatannya. Mengapa dia terjadi begini. Ini katanya Daun Yusuf itu punya andil itu. Karena guru oh, ingin apa? NKK PKK itu tahun-tahun 83 oh, normalisasi kehidupan kampus maksudnya bagus maksudnya bagus itu tapi rupanya yuk itu lah kehidupan sosial maksudnya bagus oh, anda harus belajar bukan mahasiswa itu bukan partai politik Itulah kira-kira kan bagus ya eh kemudian karena itu lalu organisasi-organisasi seperti PMII, seperti apa, KMI, e, IMM gak boleh masuk kampus. Nah karena gak boleh masuk kampus, gerakan militanti yang masuk. Itu. Wah, sekarang orang lagi-lagi merasakan itu ya, bagaimana ini. Dan umumnya fakultas-fakultas disebut itu di dalam, apa, itu adalah fakultas kedokteran, natural sciences, ilmu-ilmu eksakta, umumnya mudah terkena ini. Secerdas apapun mereka terkena ini karena mereka tidak begitu mengenal humanities dan tidak begitu mengenal ilmu-ilmu agama Islamic studies, dia tidak mengenal sama sekali. Maka rawan sekali ilmu-ilmu itu. Nah, maka nanti kalau di sini mau berubah menjadi universitas, hati-hati Oke okay. Nah, tetapi itu sekarang ada Apakah kata-kata radikal itu benar ini gitu untuk konteks Indonesia Sekarang juga lagi diperbincangkan istilah radikalisasi terlalu digeneralisir, generalisasi gitu. Mestinya mungkin apakah itu terarah pada HTI maksudnya oke? Okay. Begitulah kira-kira Tapi intinya tetap saja ada problem di sini Nah, jadi itu tadi di dalam kampus-kampus di dalam ya tidak hanya di kampus-kampus ya, tetapi eh, kalau di kampus-kampus itu mengada dosen, ada guru dan lain sebagainya, tetapi pendidikan-pendidikan informal, pendidikan-pendidikan yang dilakukan oleh LSM, NGO, NGO itu kan sulit sekali untuk menanggulangi itu, sulit sekali itu. Nah itulah saya kira pekerjaan yang belum selesai. Jadi islamisme di kampus istilahnya itu ada yang konservatif, ada yang radikal. Oke, okay, jadi konservatif itu bisa LDK itu lembaga dakwah kampus itu saya kira di mana mana ada itu dan ada kecenderungan ke situ. Mungkin tidak semua, tapi ada kecenderungan. Oke, okay. lalu salafisme itu pasti, gitu ya. Nah, saya kira begini-begini inilah yang kemudian, waduh, ini bagaimana ini kurikulum kita, gitu. Nah, konservatisme ini, inilah yang dimaksud masuk kampus itu, yaitu tergerakkan tabia rohis, dan semuanya itu ada. Tapi, ini nanti, radikal ini adalah karena penetrasi NII, ISIS ke dalam kampus-kampus. Hati-hati betul, PR3, oh, PR3. Rektor dan semua jajarannya, Dita, Dita itu rupanya ansolutolah. Kita kaget, oh iya loh, apakah yang saya ceritakan di atas nanti benar nggak? Mungkin ada benar, ada salahnya juga. Tapi nyatanya ini buktinya meredam. Nah, itu dia, ya. Oke, kemudian macam-macam. Tetapi perkembangan terbarunya adalah setelah negara mengambil tindakan maka ini, situasi berubah drastis sebetulnya. Sudah ada perubahan, jangan jangan terlalu pesimis melihat Indonesia. Berubah ya, setelah pemerintah melarang membubarkan tahun 2017, Pengadilan Tata Usaha PTW menolak seluruh gugatan HTI, uh, ya tetap tetapi waspada tentang penyusupan-penyusupan itu, gitu kan. Begitulah kira-kira itu gambaran se gambaran sekilas tentang apa Byron Extremism tadi itu. oke okay. Mengapa Radikal ada tiga? Pemahaman keagamaan mahasiswa dosen, guru besarnya kurang dalam parsial. Okay. Tidak dalam, ya. Gitu. Yang kedua, kurang wawasan kebangsaan. Saya senang itu, saya baca bukunya terdapat dari, dari Jakarta ke mana. ke Makassar saya mulai baca karena saya diminta bedah punya hamka-hak. Hamka-hak menulis buku tentang empat asas ke Indonesia. Ya. Satu, dalam Pancasila, kedua, Undang-Undang Dasar, ketiga, NKRI, dan yang keempat, Vimeca. Nah, ini akan dilaunching di Perpusnas Jakarta. Nah, saya diminta untuk sama Pak Yudi Latif, diminta untuk bedah buku itu. Wah, saya baca ya di pesawat itu, wah. Kalau semua daerah punya tokoh-tokoh, Sulawesi punya Hamka Hak, lalu Aceh punya juga seperti Hamka Hak, lalu di Bukit Tinggi juga ada yang menulis seperti apa. Saya mengambil Sulawesi semua dia, diwakili Hamka Hak, itu kira-kira. Ya. Jawa ada gitu, wah bagus sekali, bagus sekali memang keindonesiaan kita akan nampak. Nah besok itu yang kayaknya yang perisal kita ada Bu Megawati dan yang lain-lain. Jadi alhamdulillah saya suka itu Pulau Sulawesi punya hak-hak sebagai wakil yang menulis tentang keindonesiaan. Itu ya bagus. Oke, okay. Sip. Nah untuk itu terapinya bagaimana ini? Nah, Jadi tadi itu cerita Terapinya adalah Saya melihat tiga Literasi keagamaan Selain literasi media Juga literasi keagamaan Bahwa agama ini Sebetulnya macam-macam Tidak hanya agama Islam Di dalam Islam pun macam-macam Organisasinya Wah rumit itu sebenarnya Sama dengan Protestan bukan? Denominasinya luar biasa banyak Kalau Katolik cuma 1, 2 Dan Sulawesi hanya 4 Diwakili tempat, tapi kalau Protestan Setiap berbeda dengan Pimpinannya bikin gereja sendiri <tik> Iya lah e, Bikin gereja sendiri Kita sebagai umat Islam Gak usah bingung itu, menghadapi itu Itu karena bagian dari konflik internal Denominasi Protestan Begitu berubah Bikin sendiri, itu berubah bikin sendiri. Maka banyak sekali dari mana kemarin Pak Azam dari kota apa ke kota apa? Iya, itu satu. Ya mereka repot, mereka repot. Iya, mereka repot. Uyah, repot, mereka sendiri kerepotan, Pak. Apalagi kita yang mengamati kan? Iya. Tapi begitulah, ya begitu. Maka yang yang harus dikendalikan itu ya hati nurani kita. Enggak usah kalap dengan bangunan-bangunan itu. Kita kan juga bersyukur bangunan-bangunan masjid umat Islam kan bagus-bagus. sekarang dibanding tahun 70 an dibanding tahun 60-an, kali, ya, orang Islam an punya masjid bagus, sekarang masjidnya bagus-bagus. an masjid ini masih diperbaiki, masjid raya. Religious literacy, kemudian equality before law Itu yang harus lalu Eh, bahasa agama itu penuh dengan keterbatasan Hayat al-Solah, hay al hayat itu kan bahasa Terbatas dia ketika berhadapan dengan virus Corona <SILENCIO> Lalu harus diubah menjadi Haya ala solas fibulutikum gitu kan, <tuh> <Luar biasa. tuh> Yang ada sampai nangis-nangis itu, <tuh> kok merubah kata-kata itu. Tapi bahasa es bahasa bisa berubah karena konteks. <tuh> Begitu loh. Jangan kemudian right orang-orang adalah haya ala solah haya al-falah, <tuh> kamu bina, woi yuk, nanti itu itu Corona es Corona <laughs> Jangan kemudian banyak-banyak berkumpul begitu kira-kira Nanti kalau tanah berkurang jangan menyesal umat Islam Oh memang sedang menghadapi Corona Ya, ya? Begitu Oh itu pembelajaran bagus itu saya kira untuk melunakkan rigiditas beragama Corona ini <laughs> Tengah. Kalau anda melihat apa tempat tobat itu, dan ada yang tobat sekarang. Oh, wow, saya apa? Saya juga baru umroh kemarin sebulan yang lalu. Kayak begitu banyak orang haji aja kemarin sepi. Ada sih sholat hanya beberapa sholat dan itu untuk penduduk Makah. enggak usah menyesal kok apa? Runtuhlah ini karena Ka'bah tidak ada lagi yang tolong. <laughs> Jangan begitu. Yang relaxan saja kita menghadapi musibah yang luar biasa, namanya Corona. Kalau Saudi masih membuka Umroh seperti biasa, waduh, nggak sanggup pemerintah kalau terjadi sesuatu kan? Begitu. Mari kita belajar dari Corona untuk memperbaiki. Pemahaman keagamaan gila Kata ini belum keluar kemarin ya Belum, belum, belum Selalu harus ada inspirasi baru gitu kan. Wah ini yang disampaikan orang-orang yang menunggu saya ini gitu. Oke bagus, sekarang satu pesan literasi keagamaan, what do you mean, what I mean? Oke, okay, Anda berpegang teguh pada agama masing-masing, mau Katolik, mau Buddha, mau Hindu, mau Islam Tetapi Anda harus bertanggung jawab secara sosial dan budaya di ruang-ruang publik bertanggung jawab Iya yeah kadang-kadang ya ini kita beragama masing-masing, tapi tidak bertanggung jawab. Oke okay, lontaran-lontarannya itu, aduh, lewat hoax, lewat fake news itu agak kasar-kasar ya. Itulah yang kemudian Al-Azhar sampai mengadakan seminar internasional lalu, mengatakan ah, Ahmad Profesor Profesorku dalam pidato pembukaan yang sih gak watak, wah Islam lewat media, lewat macam macam yang Begitu, tapi kecenderungannya dakwah itu langsung dakwah yang fanatik Right or wrong is my country Wah, itu dakwah sekali itu Nah, yang diperlukan di dalam pendidikan agama Islam Sekarang itu adalah Bagaimana menumbuhkan rasa empati, simpati kepada orang lain internal umat islam maupun eksternal respect kepada yang lain itu ayat-ayat Qurannya -ayat ada semua muncul trust juga oke, okay? social responsibility hmm. nah ini jangankan kepada Laisamina tetapi internal umat islam sulit sekali antara suni-sini berat sekali ya kan Wuh, luar biasa. Muhammadiyah dan NU umpamanya, tapi ya sekarang sudah lebih baik daripada tahun 50-an, 60-an. Meskipun kemarin masih ada cerita tentang bagaimana kunut, bagaimana apa, apa, satu lagi, uh, rokaat, uh, sholat Sudahlah, biasa saja itu, enggak usah dijadikan problem sosial. Begitu selanjutnya. Nah sekarang muncul generasi Salafi Oke okay. Oh, dinamis sekali. Lalu ada teman-teman baru, Tarbawi, Ekhwanim, Tahri, Riadi, luar biasa. Harus disebut, jangan tidak disebut, tidak atil. Harus disebut. ya tidak cukup kita nyebut NU Muhammad itu sudah tidak cukup sekarang. Apalagi oh, hanya menyebut Khairab tidak cukup kepala ini macam-macam isinya begitu kan? Gitu, harus disemput, gitu. nah, tetapi yang kedua jangan sampai menghakimi orang lain yang berbeda apalagi berbeda agama itu istilahnya dalam Quran la asa ayakumu khairam Jangan-jangan yang kamu hina itu lebih baik daripada kamu. Luar biasa itu Quran itu. Sangat radikal. Bahasa anak-anak yang tidak suka sekarang ini. Liberal itu. Enggak. Asal antak kurhulsaian. Fabula. Kurhulakum. Jangan-jangan kamu mencintai sesuatu padahal itu sebetulnya jelek sekali. Itu dengan berikan. Quran luar biasa kata-kata Quran itu ya. Nah itu maka jangan sampai kita menghakimi kepercayaan orang lain. Pegang baik-baik. Prinsip yang kedua, prinsip citizenship al-watona ini yang belum selesai saya kira di semua negara. Dan saya kira Al-Azhar kemarin mengundang seminar internasional untuk solving problem al-watona. Citizenship, citizenship di seluruh dunia Islam berhadap-hadapan dengan konsep keberagamaan, ya, keumatan. Keumatan dihadap-hadapkan dengan almuatola. Saya kira Islam yang juga belum bisa menyelesaikan ini kenapa. Oke, nah untuk itu, saya kira itu, ya, klaim superioritas agama kalau ada merasa lebih baik dengan orang lain, pasti sulit untuk kompromi, sulit untuk akomodasi. Akumod nah ini kalau nggak guru-guru yang bagus, dosen-dosen yang hebat, saya kira nggak bisa, nggak bisa. Apalagi guru-gurunya adalah bukan problem solver, tapi a part of the problem. Lo kalau dosennya sendiri bukan problem solver, tapi a part of the problem, Loh, Jangan-jangan troublemaker maker. <tuk> Cek itu semua pimpinan ngecek itu Dosen-dosen mana yang troublemaker ini Gitu, <tuk> <tuk> itu. Makanya waduh ilmunya ini luar biasa harus luas sekali Ini <tuk> Pancasila ini kalimatun sawah Benana'awabainaku Quranin sekali itu Pancasila itu yang menyusun juga orang-orang Islam semua oke okay? maka sebetulnya dalam negara bangsa Indonesia is number one saya kira di atas negara-negara uh, muslim yang lain, kita patut bersyukur itu, mengapa kita begini ya karena kita bersuku-suku oba'el oba'el suku-suku tidak kawan-kawan banyaknya, bahasa ratusan tetapi mereka bisa bersatu Mitha Konkoli Pancasila itu Mitha perjanjian yang kuat, nah itu yang diinfiltrasi gerakan radikal, bukan? Oke, okay. nah ini saya tidak usah ke sini, ada Sumpah Pemuda, Indonesia Raya dan lain sebagainya itu tadi, tapi sebetulnya sejak dulu ini founding parents kita memang sudah multidisiplin sejak dulu, maka hasilnya menjadi Pancasila. Itu ada tradisi Jawa, tradisi macam-macam ya, seluruh Indonesia, pemikiran muslim di Saddam, pemikiran barat di Saddam, pemikiran timur di Saddam. Itulah yang kemudian belajar dari berbagai bangsa-bangsa, lalu eh, Soekarno dan Hatta memprogramkan itu. Nah ini nanti saya tinggal untuk dikaji bersama mengapa sih, eh, apa namanya, Indonesia masih bertahan seperti sekarang ini. Saya pernah eh, diundang di Jakarta untuk mengapa masih bertahan semacam itu. Itu saya sebut karena Indonesia itu pinter mengkonvergensikan keimanan agama dengan kemaslahatan negara dan -de berbangsa. Pinter sekali Indonesia. Jadi ada konvergensi, bukan divergensi, tapi konvergensi antara iman sama al sama konstitusi, adustur, adusturia. Yang kedua, karena pluralitas demokrasi inklusivitas itu sudah bagian dari teori maslahah itu yang harus ditulis oleh Fakultas Syariah Bahkan, okay. bahwa pluralitas demokrasi inklusivitas itu adalah teori maslahah yang dikembangkan di Indonesia itu harus begitu. Kalau enggak kita sudah tercereber, Pak, sudah habis Indonesia ini. Om oh, jahitnya balkan saja menjadi 11 negara kecil-kecil. Menjadi 11 negara. Nah Indonesia Alhamdulillah sampai sekarang tidak. Ya, begitu kira-kira. Yang teori masalah tadi, lalu kohesivitas sosial kita tinggi sekali. Tinggi sekali Alhamdulillah. Saya ini... Kapolda ini bisa jadi Kapolda di mana ini? Solo masih tergabung dari orang kerinci Jambi, sana Kok bisa dengan mudah gitu kan? Kok bisa oh, luar biasa. Perkawinan sekarang antar suku. Sekarang enggak ada lagi perkawinan hanya suku tertentu sudah enggak ada. Orang Aceh dengan Jawa, orang Bugis dengan Minang. Eh, hey, Bugis dengan Minang. Betul ya? Hey, Bugis dengan Minang. Itu Pak Yusuf kalah kan? Itu kan ayah-ayah ibunya kan, itu, aduh luar biasa, kohensitas sosial, dulu enggak mungkin, sekarang mungkin, ya. luar biasa. Nah ini detailnya, nanti Anda e, baca aja. Nah ini sekarang prinsip kewadaan Jadi kalau sudah kita menyatakan Al-Mumatona, warga negara itu dan ini yang paling sulit saya kira karena campur dengan teologi ini yang berat ini okay. karena itu tadi e, merasa bahwa e, superioritas itu tadi ya saya bilang di lombok itu e, apa namanya problem Islam wasatiyah adalah how to solve muatan Jangan sampai kelompok-kelompok kecil Islam itu dibuat ke laut. Terserah mau nyebut Syiah, mau nyebut Ahmadiyah, tapi itu berat sekali kan, karena infiltrasi-infiltrasi tadi kan. Tapi kalau muatan artinya muat Quran belum selesai di Indonesia, Begitu kan? Ya masukin tidak separah kayak India. Oh, India malah ngaco lagi itu, kan? lebih ngacok lagi. 200-300 juta umat Islam mau dibawa kemana? Nah, artinya penyakit empat tadi, Pak Bidin, ada di mana-mana. Tidak hanya di umat Islam, di India berat sekarang di apa namanya Myanmar sekali. Wah, itu memang luar biasa. Perlu revolusi pendidikan. Oke. Okay. Nah ini supaya kita tidak apa, tadi sudah saya singgung bahwa hati-hati bahasa ini adalah bahasa yang sangat terbatas agama yang ada di dalam keyakinan, yang ada di dalam otak, di dalam hati ketika Anda keluarkan dalam bahasa, otomatis menjadi lemah kelemahan bahasa itu, ya, itu saya kira Karena Tuhan itu selalu dalam batasan definisi, pengertian, pemahaman, penafsiran manusia. Jangan lupa itu. Selalu dalam penafsiran manusia, manusia yang manapun. Maka maka dia terus lang langsung kena hambatan bahwa bahasa itu ada kelemahan. Hmm -hmm. Bahkan akal itu mengintervensi sebetulnya. Enggak ada yang murni, enggak ada, semua juga intervensi akal, intervensi interest, seperti yang kemarin saya sampaikan di kuliah sore itu Pendapat, Judgment itu kan your Judgment, not Quranic Judgment Pilihan, Choices, Anda milih, artinya akal Anda berperan besar Decision, keputusan, pasti, macam-macam Ingredientsnya itu, Wah begitu. Nah, karena itu, maka ya harus jadi hati. -hati gitu. Maka itu, saya bilang ada ya, keterlibatan roh, keterlibatan hati. Itu penting ya, jangan kemudian hanya pada yang tadi. Oke, sekarang eh, saya juga pernah menulis ini. Ada ayat, -ayat Al-Quran yang saya eh, secara sistematik ya, bukan, bukan astral tapi saya, ada tulisan saya di apa, e, membaca Quran secara sistemik <tabih> tapi kan saya uraikan ini, e, neni yang terakhir. Jadi menghadapi virus-virus ini, <gayu> bagaimana sikap mental kita? Kalau orang-orang beragama barat menyebut time Commandment, saya ada time juga ini. Ini kata kuncinya integrasi interkoneksi keilmuan di dalam memahami uh, atau apa, merespon isu intoleran, violent, dan ekstremisme. Satu, perkuat literasi multikultural dan local wisdom. Satu, jangan hanya depends kepada uh, apa namanya daidahi, misionaris, dan lain sebagainya jangan e -bank itu tetapi bagaimana local business itu berjalan multikultural itu penting oke okay. cek sekarang apakah ada mata kuliah itu di IAIN ini oke okay. mudah-mudahan ada dua cermati dalam diri anda dan apalagi diri orang lain bahwa identitas itu tidak tunggal Identitas dalam diri kita itu plural. Yeah. Oke. Okay? Pendidikan Anda berapa jenjangnya? Itu sudah plural sekali. Anda dari suku mana? Anda dari etnis mana? Plural juga. Oke. Okay? Lalu, klub sepak bola apa yang kamu menjadi hobi? Plural juga. <laughs> Jadi. Plural, dalam diri kita itu plural sekali Organisasi, ya saya orang muslim Nah itu debatnya Rektor Al-Azhar sama Rektor Kairo itu Ana muslim qobla ashami nah, Itu identitas plural itu Karena umumnya orang sana kan ashariyah gitu ya Tetapi orang Kairo bilang no, bukan ashariyah, yang penting muslim katanya Ana muslim qobla ashari anda juga harus bilang begitu anak Muslim, kobra muhammadi, atau kobra Nabi Nabiin, gitu kan? Itu plural artinya. Wow, itu itu yang harus di ya, diinfus kepada anak didik. Jauhi sikap prejudis, itulah karohiyatul khair dan rofzul ghair. Tadi doanya sudah bagus sih ya A-nya itu sudah bagus, karena mengikuti kuliah saya, ya. <SILENCIO> Oke, dia menyebut gitu, jauhlah kami, apa, karo ia berhoye, warof berhoye kuihba. Gitu. <SILENCIO> Oke, jadi kuliah ini sudah berpengaruh pada <SILENCIO> doa. <Duk. SILENCIO> Mempengaruhi corak doa Wah, oh, itu Oke, okay. keberhasilan itu Sudah Tiga, empat Berpikir tingkat tinggi, jangan berpikir tingkat rendah Itu kemarin kuliah S3 saya sampaikan ya Atau di sini yang kuliah pagi juga begitu Jadi begini ya Wah, orang-orang ini Ya untuk menghindari konflik, ya Anda harus naik ke atas dong Higher Higher thinking, lebih tinggi tapi kalau yang ya konflik karena golongan, konflik karena apa tadi, ta'aso, itu lower order of thinking <laughs> <laughs> kalau kamu fanatik kepada organisasi that's mean lower order of thinking termasuk fanatik matahari ini bagaimana merubah itu kan, tapi bisa lewat pendidikan oke, okay. 6 dengarkan suara hati hindari moral monisme suara hati bagaimana tetangga anda itu siapa dan bagaimana bergaul dengan dia okay. tidak terjebak pada jargon we have religion but no spirituality oh, itu sebenarnya tantangan PTKI dan umumnya dan PTU pada umumnya Pak Abidin, Pak Ruhman, saya kira ini. Nah ini saya kira yang delapan ini, semua agama Kristen dan agama Islam sepakat. Ini saya ambil dari 138 tokoh tahun 2006 mengadakan pertemuan, lalu tanda merespon Paus Benediktus ke berapa, ke delapan atau ke berapa, lalu dia mengirim itu bahwa umat Islam itu dekat dengan orang Kristen. Karena dalam Quran begitu, Oh ada akrob mawaddah, ya, dan itu kemudian hablum eh, apa, hubuloh jahat Jadi cintai Tuhan, cintai tetangga. Itu ada di dalam Quran, ada di dalam Bible bersama-sama. Hmm, ya, itu dia. Ya. Bukan di tetangga? Cepat sekali menyambungnya ya. Kumpul, kumpul eh, malah istrinya Lalu, besar, kan? okay. Etika akhlak dari Di atas teologi Di atas kalam, Harus begitu Pendidikannya Lalu yang terakhir Perbanyak ruang-ruang perjumpaan Setelah Corona habis Ya kan, kalau corona masih begini ya jangan perbanyak ruang apa, perjumpaan, begitu. Nah ini saya kira yang akan, dan itu pendekatannya mesti multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin. Itu yang disebut Pak Lukman Pak sebagai pendekatan integratif, inter Begitu kira-kira. Mudah-mudahan ada yang bisa terambil. Terima kasih atas kesadaran semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.